Kan, mahasiswa jangan, jangan terlalu idealis ya. biasanya senior kepada junior mengatakan harus idealis karena idealis punya keterbatasan yang serius karena itu kita harus melihat juga cara berpikir ekstrinsik yakni yang biasa disebut dengan realisme dalam epistemologi yakni mengaitkan kenyataan bahasawi dalam konteks kita dengan kenyataan di luarnya uh, cara berpikir signifian dan signifi di dalam strukturalisme sebenarnya juga menunjukkan kinerja ekstrinsik ini karena karena yang signifikan, yang menjadi penanda itu sebenarnya dimaknai oleh petanda. Meskipun kemudian dijelaskan oleh para ahlinya sendiri bahwa petanda di, yang dimaksud adalah bukan petanda kenyataan tetapi petanda konseptual. Karena itu jawabannya adalah arbitrer. Konsep itu disepakati bersama. Kita mengenal istilah konsep, kita mengenal istilah ini e, berangkat dari pemahaman kesepakatan ya. Ini mirip benar dengan uh, pandangan saintifik, ya, sehingga disebut juga bahwa bahwa uh, strukturalisme itu sangat modernis karena istilah konsep sendiri itu berangkat dari cara berpikir sain. Orang, -orang sain mengangkat konsep itu kesepakatan. Contoh, misalnya konsep apa? Konsep uh, elektron itu bermuatan negatif. Bo boleh tidak, elektron itu kita, kita ubah konsepnya bermuatan positif. Ya, jawaban orang-orang yang tidak mengenal pengertian konsep mengatakan dia ya, tidak boleh Se Tidak boleh dong konsep uh, elektron itu sejauh ini kan negatif tidak boleh disebut positif Sebenarnya itu jawaban dari orang yang tidak tahu konsep itu sendiri Kalau tahu bahwa konsep adalah kesepakatan maka jawabannya tentu saja bisa Selama ini elektron dikatakan bermuatan uh, negatif dan proton positif Lalu kita ubah proton lah yang negatif, elektron yang positif boleh saja Tapi tidak boleh mengubah prinsip Ketika kita masuk ke prinsip Prinsipnya adalah elektron dan proton itu tarik-menarik gitu ya. Berrelasi, maka mau negatif, mau positif, mau ditukar-tukarkan prinsipnya tidak berubah Proton negatif, elektron positif Tetap saja saling tarik-menarik Seperti hanya ketika elektron dikatakan negatif dan proton disebut positif Nah itu yang disebut dengan cara berpikir uh, konseptual, ya berpikir secara uh, uh, kesepakatan atau konvensi dalam teori linguistik tadi saya contohkan misalnya eh, dalam dalam lukisan itu seringkali kita melihat ada lukis, mengenai istilah lukisan uh, realistik ya, ya uh, atau beralitan realismo ya, ini lukisan yang yang bermakna karena ada unsur real di luar sana yang dipindahkan ke dalam lukisan tentu meski tidak dipindahkan 100% tetapi lukisan ini lebih dekat dengan kenyataan, seperti gambar gunung yang cenderung seperti gunung secara umum. Segitiga, warnanya biru, langitnya biru juga, nanti sawah di bawahnya hijau atau kuning, lalu jalannya terlihat sungai-sungai dan beberapa gubuk yang sangat romantik. Nah, itu kelihat kelihatannya pandangan umum tentang alam di pedesaan. Nah, kenapa... Uh, Kenapa yang demikian lebih bermakna ketimbang kalau saya melukis Gunung Rinjani, kawahnya yang kemudian saya cuma buat garis hitam, lalu dikasih lakukan ceruk-ceruk berwarna biru, ya. Orang-orang tidak tahu bahwa itu lukisan abstrak. Padahal saya bilang bahwa, enggak, itu lukisan Rinjani. Mana gunungnya? Ya, karena Rinjani yang saya lihat adalah kawahnya. Oke, jadi... Jadi rinjani akan bermakna ketika Anda pernah belajar tentang letusannya tahun 1915, letusan 1944, letusan 1966, 1994. Sehingga mungkin pernah an di antara Anda ada yang memprediksi bahwa tahun 2020 rinjani akan meledak lagi gitu seperti karena nilai rata-ratanya. Eh uh, tentu saja tentu saja ternyata rinjani tidak meledak seperti tahun 1994 ya, pada tahun 2020 karena dari 1919 19, sampai 2000, 2004 itu kan terjadi tulisan, tulisan kecil Sehingga tekanan atau kompresi, kom, kompresi magmanya menurun Sehingga tidak terjadi prediksi itu Nah, e, cara cara berpikir kita memahami teks dan kekuatan ekstrinsik Sangat ditentukan oleh oleh pemahaman e, kita sendiri terhadap realitas di luar bahasa Contoh misalnya saya e, pernah membaca novel ini Karya Milan Kundera, Anda mungkin bisa membelinya juga Itu kan uh, Satu hal yang juga unik Misalnya novel yang Berjudul Jerk ini Atau dalam bahasa Inggrisnya The Joke ya, Lelucon bahasa Indonesia-nya. Itu uh, Ketika pertama kali terbit Menjadi masalah karena Sifatnya mengkritik uh, Kekuatan politik superior saat itu Yang beraliran sosialis Namun ternyata uh, tanpa diduga justru ia terbit dengan pengantar dari seorang kritikus yang justru sangat sosialis itu ya maka dia menyebutnya paradoks <laughs> jadi pengarang sendiri mengatakan bahwa ada satu sisi yang sangat paradoksal ketika Aragon Aragon itu adalah seorang kritikus sastra yang dihormati saat itu dan dia beraliran sosialis tapi justru mengatakan bahwa novel saya ini kata Milan Kundera adalah sebagai novel yang uh, novel terbaik sepanjang se di abad ini <laughs> ya di sisi lain, ketika ia terbit dalam bahasa Inggris, justru novel ini dibuang, dibuang bab demi babnya. Kemudian mendapat protes dari kritikus Amerika, sehingga novel ini terbitkan ulang di New York dengan bahasa Inggris dan jauh lebih simpel karena banyak yang babnya lengkap tapi banyak kata-kata yang dibuang gitu ya. Nah ini juga kenyataan-kenyataan yang mesti anda pahami ketika membaca sebuah novel, misalnya, kenapa e, bagaimana cara memahami sebuah novel tentu tidak cukup dengan pemahaman intrinsik ya. Anda juga harus tahu situasi perang dunia kedua, bagaimana ketegangan antara eh, antara Rusia, bagaimana ketegangan di Praha, bagaimana ketegangan di Inggris, bagaimana ketegangan di Amerika. Saat itu yang harus harus dipahami terlebih dulu dengan baik sehingga kamu juga bisa memahami novel ini dengan baik gitu ya. Sama seperti tadi saya katakan kalau kalau saya melukis Gunung Rinjani, tentu Anda harus tahu juga. Gunung Rinjani ini sehingga lukisan saya bermakna. Kalau tidak, kamu akan mengatakan lukisan saya abstrak. Seperti pertama kali saya melihat lukisan kawah karya Apandi, saya tidak menangkap kawahnya sama sekali. Semuanya hitam saja gitu ya, dominan hitam. Nah, tentu mungkin karena uh, lalu orang mengatakan itu adalah lukisan abstrak gitu. Ya. Abstrak atau tidak ini ditentukan oleh pengalaman ekstrinsik masing-masing apresiator lukisan tersebut. Nah. Uh, ini pertama kali di dalam bahasa ditangkap oleh sausur memang bahwa relasi, relasi bahasa dan maknanya eh, dia sebut sebagai relasi antara signifian dan signifia ya. sehingga bahasa kemudian me, menjadi wilayah eh, apa namanya menjadi wilayah yang modernis gitu ya tidak lagi sifatnya eh, feeling tidak lagi sifatnya berdasarkan pengalaman yang tak bisa dibuktikan gitu ya. Nah, tapi kita, mari kita cek terlebih dahulu ya. Contoh misalnya tadi kebetulan saya sebut Rinjani. Secara sederhana, kalau kita melihat polanya, kan ini karena saya waktu kecil, waktu SMP itu, sering jalan ke sekolah dan berjalan 3 km pertama, saya menatap gunung gulis, sehingga saya harus bertanya terus dalam hati, kenapa gunung bisa meletus? Nih? Karena itu sejak kecil juga saya banyak membaca artikel-artikel tentang gunung Sehingga hafal tentang Rinjani gitu. Nah, tapi secara rata-rata kemudian eh, Saya bisa menduga Meskipun eh, apa Ya, karena Karena saya tidak berpikir tahayul ya Saya berpikir bahwa gunung itu kan Gunung itu seperti Seperti apa namanya Seperti kita lapar gitu Ada periodenya Pagi lapar, siang lapar, malam lapar lagi gitu Nah, seperti menstruasi ada periodenya tidak tiap hari tidak tiap minggu tapi tapi berjalan misalnya pada waktu-waktu yang sudah periodik nah demikian juga gunung maka terhitunglah kalau melihat pengalaman ledakannya itu 1915 19 14 16 19, 66 1994 19, maka rata-rata 26 lebih sekian 26 lebih lima atau lebih tiga tahun sekali ia meledak maka saya bisa prediksi tahun 94 terakhir tahun 2020 akan meledak lagi gitu ya Nah, itu kan kenyataan yang sifatnya teoretik, seperti kenyataan yang tadi signifikan dan signifi. Tapi kenyataan, tapi kemudian kalau berpikir dengan realisme itu lain lagi, dia Ternyata saya membaca alam tidak bisa intrinsik loh, karena ada ada kenyataan yang sifatnya yang sifatnya ekstrinsik, tidak bisa di atas kertas. Karena pada tahun 1994 itu saya baru SMA kelas 1, itu sudah terjadi letusan lagi kecil ya. Sampai 2004 itu ketika saya ke Serang pertama kali eh, Itu masih juga meletus gitu. Masih juga meletus Jadi, oh berarti saya berpikir kemudian eh, Mengubah teorinya kalau begitu 2020 yang dibayangkan tidak akan terjadi Ternyata benar gitu ya Nah ini ada pengalaman ekstrinsik yang kemudian harus mengubah teori Rata-rata eh, 26 tahun lagi yang akan datang Itu maksud saya eh, Tentu Tentu eh, cara berpikir saya itu juga dipengaruhi oleh cara berpikir yang sifatnya ilmiah ya cara berpikir yang sifatnya terukur gitu sedangkan sedangkan kita juga harus mendengar pikiran-pikiran seperti mbah maria misalnya untuk gunung merapi gitu ya <tuk> dan banyak orang percaya dengan kuncen bahasa bahasa kuncen daripada bahasa seorang ilmuwan apakah orang di jakarta atau orang sekitar gunung merapi percaya dengan dengan penjelasan penjelasan Uh, mahasiswa vulkanologi atau atau percaya bahambarian kenyataannya lebih banyak juga yang mendengar bahambariannya dan juga menghormati beliau gitu apakah bahambarian tidak berpikir ilmiah mungkin pada kajat tertentu sebenarnya ilmiah namun ia tidak bisa dikatakan bentuknya ilmiah karena tidak ditulis gitu ya uh, ia mengatakannya mungkin Ya saya akan bicara dengan gunung gitu ya Nah misalnya gitu Saya akan memintanya tidak meledak hari ini Misalnya begitu ya Itu kekuatan bahasa bahasawi Yang bisa mengubah keadaan sang gunung Memang beberapa kali terbukti Sebenarnya bukan terbukti secara ilmiah Mungkin karena memang belum saatnya Dalam pengukuran-pengukuran tertentu Orang-orang akan melihat bahwa Perkataan Mbah Rejan yang mengatakan saya Akan naik ke gunung dan bisa berusaha menghentikannya Tiba-tiba Piroklastik apa? Piroklastik itu apa? Uh, ada unsur gas gitu ya Di dalam gunung yang beratus keluar uh, Itu tiba-tiba besoknya tidak ada unsur gas itu Oh berarti Mbah Marijan dipercaya gitu ya Padahal memang secara alamiah itu uh, adalah bocoran kecil yang akan memang terhenti sendirinya Nah kebetulan-kebetulan ini kemudian bermakna juga bagi masyarakat uh, sekitarnya Mengatakan bahwa Mbah Marijan benar ini. Nah tapi kita juga sebalik-balik menguji apakah uh, Sain juga selama ini benar ya Kan kalau belajar pada Jepang yang satu gunung ditanggung jawabnya oleh 10 doktor Di antaranya ada doktor dan profesor Pokoknya 10, 10 gunung Ternyata Jepang juga sering kecolongan gitu ya Prediksi-prediksi mereka beberapa kali gagal juga Ternyata ada 1-2 gunung yang harus meletus di luar perkiraan para ahlinya ini Saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah satu gunung diurus oleh 10 doktor Saya kira tidak ya jangankan 10 doktor, mahasiswanya aja tidak ada anda mungkin tidak pernah akrab. Adakah diantara anda bermimpi menjadi mahasiswa vulkanologi zaman SMA? Tidak ada kan. Se, -se SMA aja, anda aja tidak ada yang mau kuliah ke vulkanologi gitu. Mungkin sebanten saja tidak ada yang mau kuliah ke vulkanologi. Tidak pernah mendengar istilah vulkanologi. Maka dokternya juga pasti sedikit. Apalagi profesornya ya. Kalau profesor dari bidang bahasa, pendidikan bahasa banyak dokter banyak. Tapi untuk ke bidang kegunungan, kegempaan itu jarang sekali. Karena itu kenapa eh, apa namanya? Gunung Krakatau itu sering kali kelihatannya mencolong ya orang Banten kecolongan negara kecolongan meledak lagi gitu. atau tiba-tiba ada tsunami atau tiba-tiba ada gempa itu karena para ahlinya juga mungkin tidak ada bukan soal sains itu salah gitu ya siapa sih orang Banten yang memperhatikan itu dengan setiap saat Pak Arief orang filsafat orang sastra itu masa-masa harus juga ikut terlibat mengurusi Gunung Krakatau mahasiswa bahasa Indonesia, apakah harus bekerja di atas nunggrak atau? Nah, eh, ini ini hanya bukti bahwa ternyata pengalaman-pengalaman eh, intrinsik itu tidak cukup dan ternyata kita membutuhkan eh, relasi bahasa dengan pengalaman ekstrinsik eh, Sehingga eh, pada saat tertentu kuncen bermakna dan pada saat tertentu kuncen tidak bermakna. Pada saat tertentu bahasa ilmuwan bermakna, pada saat tertentu yang lain tidak bermakna apa kelebihan ilmuwan kelebihan ilmuwan itu setiap bahasanya kegagalan kegagalan bahasanya itu bisa kemudian ditemukan suatu hari cara menjawab e, cara memberikan jawabannya sebenarnya gitu ya contoh misalnya ketika zaman saya masih lugu saya menganggap bahwa e, e, waktu itu kan minuman yang saya biasa minum kan baru sprite dan pantai ya saya menganggap bahwa kira-kira magma itu seperti soda gitu ya yang karena katupnya itu mulai lemah, e, katup botol misalnya lemah maka saya goncang-goncang, kemudian meledaklah katup itu. <laughs> sehingga saya menduga bahwa gempa itu akan mendahului e, letusan gunung. Gitu. karena ada gempa maka gunung terguncang maka tutupnya tutup di puncak gunung itu terbagian batuan di atasnya itu meledak seperti hanya kalau saya menggoyang-goyangkan e, botol bersoda gitu dengan katup yang dilemahkan dan meletuslah e, sprite atau pantai itu keluar nah ini kan pada mulanya teorinya begitu kalau saya di zaman saya masih lugu tidak tidak belum banyak membaca artikel-artikel tentang kegempaan tentang tentang gunung meledak gitu ya mereka meletus lalu e, lalu kemudian saya harus berubah lagi teori itu karena bayangkanlah saya ilmuwan begitu ya suatu hari saya berubah ketika misalnya melihat kok ada letusan gunung yang yang yang tidak didahului oleh gempa gitu Justru gempa datang kemudian setelah letusan gunung itu, ya. Oh, berarti teori tadi tentang pantai dan spread itu salah, <laughs> ya. Nah, ini, ini kemudian bedanya ilmuwan dengan... Uh, dengan kuncen. Kalau kuncen kan bicaranya ada makhluk halus gitu, ya. Misalnya kalian mungkin pernah mendengar ada... ada makhluk halus atau ada malaikat di balik pohon pisang ya. ini. Lihat bahasa-bahasa masyarakat. Uh, pernah mungkin mendengar kisah tentang 8 orang yang selamat di musibah Gunung Papandayan ya oh, Papandayan itu kan uh, apa, Pernah meledak di satu masa Yang sangat Gawat ledakannya sehingga uh, Sampai Sampai me, me, apa, Menghabiskan 40 desa Ini kalau dalam laporan pemerintah kolonial Bukan di masa kemerdekaan uh, Pemerintah kolonial itu pernah melaporkan Pada abad ke-18, 17 sekian Papandayan itu meledak Dan 40 desa di sekitarnya Habis Dan dalam data pemerintah kolonial Ada 1.200 orang yang meninggal Tapi ada 8 orang yang selamat Dan 8 orang ini ditemukan Bersembunyi di balik pohon pisang Ya Ini kalimatnya kan begitu Lalu kemudian kita melihat bahwa Pohon pisang menjadi penyelamat dari uh, Gumpa gitu apa kesimpulan kalian kalau memindahkan pengalaman eksternisik ini? Oh, berarti Pak, kita semua harus punya pohon pisang ya. Setiap ada ledakan gunung, kemudian, kemudian ada gempa kita harus sembunyi di belakang pohon pisang. Seperti 8 orang yang selamat di peristiwa ledakan Papandayan abad 18. Berarti masing-masing rumah mesti punya pohon pisang. Di perumahan sekalipun mesti ada pohon pisang. Apalagi di kampung kalau banyak pohon pisang. Oh, ada gempa, ada ledakan, ada gunung letus, langsung sembunyi lah di, bawah, di belakang pohon pisang. Ternyata tidak begitu yaitu itu, itu pengalaman bahasaawi yang diperoleh dari eh, dari data yang belum diverifikasi ya. Seharusnya kita akan melihat lagi begini. Itu 8 orang selamat di belakang pohon pisang itu ditemukannya di mana? Ya di belakang pohon pisang. Ya, tapi pohon pisangnya ada di mana? Di puncak bukit. Ternyata 1200 ternyata si orang meninggal ini meninggal karena piroklisik ya. Meninggal karena bodus gembel. Jadi bodus gembelnya itu tidak mengenai bukit tersebut. Gitu. Delapan perang ini meninggal eh, selamat karena tidak terkena oleh bodus gembel. Jadi bukan <laughs> bukan bukan karena pohon pisangnya. Ya. Enggak, kalian kan tahu bahwa kecepatan bodus gembel itu seperti kereta... apa Tadi Jepang itu Shinkansen ya, 290 meter per jam. Bayangkan... Eh, apa? game gamenya sebesar kasur kosan kamu itu uh, cepat, berjalan cepat sepanjang 200 km per jam. Apakah ada pohon pisang yang si siap menahannya? <laughs> Tidak, kan? Tidak, kan? Ini ini logika, kemudian bicara, maka kita perlu bekerja secara in intrinsik juga. Gitu, nah, uh, itu hanya beberapa contoh yang menunjukkan bahwa cara berpikir intrinsik. Uh, tidak cukup, cara berpikir esensik juga tidak cukup. Kita selalu membutuhkan cara berpikir idealis sekaligus realis. Uh, ya, kita kembangkan lagi misalnya. Uh, kemudian suatu hari saya berpikir bahwa, oh kalau begitu bukan soal soal guncangan yang menyebabkan gempa terjadi seperti guncangan saya pada botol Sprite dan Panta atau minuman bersoda lainnya. Seperti apakah itu terjadi ya, selalu saya membayangkan ada yang disebut dengan Batuan di gunung itu yang kemudian mengkristal dan kristalnya memberat Nah titik beratnya ini uh, turun ke bawah kemudian Yang naik adalah gasnya, ini pengalaman ini juga saya dapatkan dari pengalaman-pengalaman menyaksikan makanan Saya pernah beli MPMP MP, lalu digantung di sepeda saya, saya lupa besoknya saya lihat empe nya sudah di bawah banget gitu ya Tapi gasnya naik ke atas sehingga plastiknya mengembung, mungkin ini Mahasiswi mahasiswi yang pernah beli basok menyimpan di bagasi motor pasti lihat pagi-pagi. Aduh, asal kebetulan adim ini lupa banget gue tadi beli basok. Eh kemarin beli basok, tapi basoknya udah nggak bisa dimakan. Tapi kok plastiknya menggembung ya? Gasnya kok bertambah. Nah ini pengalaman-pengalaman sehari-hari menunjukkan peristiwa-peristiwa macam itu. Lalu saya juga pernah berpikir gunung jangan-jangan meletus karena ada material yang mengendap ke bawah, tapi kemudian ada gas yang bertambah naik ke atas. Nah ini pengalaman, lagi-lagi pengalaman ekstremsik yang kemudian ditarik ke dalam pengalaman intrinsik, ke dalam logika. Lalu saya belajar teori gravitasi, misalnya waktu SMA. Ketika bulan Purnama itu, sering terjadi musibah di, di bumi ini, dalam struktur geologi. Ada gempa, ada letusan, dan lain-lain. Karena dulu tidak terjelaskan ya dalam bahasa-bahasa mistik, bahasa-bahasa mitologis, tidak terjelaskan logikanya kenapa, eh, maka orang percaya ketika purnama itu kita masih berhati-hati gitu Apalagi melihat serigala keluar atau melihat ada cerita misalnya kalau purnama tiba itu biasanya kawanan atau apa bangsa kepiting itu bertelur ya. <guluh> Wah ini ada tanda-tanda apa? Sebenarnya kalau dalam gravitasi kemudian terjawab ketika purnama terjadi berarti jarak antara bulan dan bumi itu begitu sangat dekat. Semakin dekat maka tarik-menarik semakin kuat gitu ya. Karena itu purnama memungkinkan memungkinkan uh, memungkinkan terjadinya ledakannya. Apa gunung yang misalnya memang punya potensi untuk meledak kemudian tiba-tiba meletus saat purnama itu. Jadi bukan, bukan sihir sama sekali. Ini memang logikanya adalah tarik-menarik antar partikel di semesta ini. Dalam hal ini bumi dan bulan adalah partikelnya. Uh, sama halnya ketika misalnya, kenapa di musim semi di, di di sekitar Gunung Fuji itu Gunung Fuji di Jepang itu selalu ada uh, perayaan yang sekaligus doa bersama ya uh, untuk orang-orang beragama dan meningkatkan kewaspadaan untuk orang-orang yang mengerti tentang gejala alam. Kenapa semi yang me, me, me, membangkitkan kembang-kembang sakura ini uh, apa namanya menegangkan ya? Anda bisa baca kumpulan cerpen lemon ini. Karya Motojiro Kaji Motojiro Kaji ini adalah kumpulan cerpen yang salah satunya mengisahkan tentang Suasana-suasana muram di Jepang Nah memang sastra atau bahasa secara umum sudah merekam kenyataan-kenyataan uh, tersebut Memang fungsi bahasa kan kita bisa menyaksikan Kita bisa menyaksikan cara berpikir masyarakat dari bahasanya Bahasa apapun, cerita rakyat, cerpen, puisi, berita-berita, uh, uh, artikel juga juga catatan-catatan saintifik itu merupakan rekaman-rekaman kebahasaan yang menunjukkan cara berpikir manusia. Gitu. Nah, Jepang misalnya selalu memandang bahwa uh, ketika musim semi itu terjadi, ketika uh, sakura itu mekar, sebenarnya hal yang menegangkan adalah mencairnya uh, puncak uh, es di di gunung Fuji itu. Kalau Kalau es itu mencair, itu menandakan bebannya menurun. Kalau bebannya menurun, itu seperti tadi botol... Panta atau sprite yang punya daya dorong Kemudian katupnya dilemahkan Daya, daya bebannya berkurang sehingga kemungkinan akan meledak Karena gunung puji termasuk gunung yang aktif uh, Oke okay. Nah itu hanya beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan Logika-logika uh, yang menunjukkan Bahwa pengalaman ekstensif tidak cukup kita juga mengulurkan pengalaman intrinsik. Contoh mungkin sedikit lagi. Saya pernah me melihat bahwa e, bahwa jumlah gunung itu ditentukan oleh jumlah manusia. Ya, coba kamu berpikir. Di Sumatera itu kan ada 30 gunung merapi yang aktif, gunung api yang aktif. Sedangkan di Jawa itu ada 35 gunung yang aktif. Loh, kenapa Sumatera yang tanahnya lebih besar gunungnya sedikit ya? Kenapa Jawa yang pulaunya lebih kecil gunungnya banyak? lalu saya berpikir iya karena di Jawa orangnya banyak jadi gunung ditentukan oleh orangnya makin padat orangnya makin banyaklah makin banyaklah gunungnya gitu makin banyak uh, kemaksiatan makin banyak dosa makin banyak orang makin banyak gunung yang bisa meluluhlantakkan orang-orang itu teori saya begitu itu terlalu konyol ya karena, karena ternyata kalau belajar pada uh, pengalaman Jepang dari Akita ke Tokyo itu yang penduduknya sedikit justru banyak gitu ya gunungnya Sedangkan dari Osaka ke Kyoto yang produknya banyak, jadi gunungnya sedikit. Nah, ini jadi kemudian oh, logika saya tidak bisa lagi berlaku. Nah, ini yang ilmiah, yang logis itu kemudian harus diuji oleh pengalaman-pengalaman ekstrinsik Nah, saya kira itu uh, silakan kalau ada pertanyaan uh, uh, tentang yang insilensik dan yang ekstrinsik tentang relasi-relasi keduanya, atau relasi di dalam masing-masing tadi, ada relasi insilensik dan relasi eksilensik. Ada yang ditanyakan? Nah, eh, apa namanya? Saya pernah mengarang buku ini. Roti semiotika yang memadai model temuan argumen interrelasional. Ini yang saya bicarakan adalah relasi di dalam sebuah sistem tertutup. ya Relasi yang interrelasional. Jadi ini saya tidak memakai logika ekstrinsik lagi di dalam buku ini. Justru semua bisa dimaknai dari apa yang ada di dalam bangun tertutup. Kalau Anda mau pesan ini, ada sekitar 10 buku lagi. Silahkan WA nanti kalau mau sebutkan nama dan alamat nanti dikirim via pos ya nah buku-buku lain tadi yang saya bicarakan Silahkan anda cari sendiri ya uh, saya juga membelinya secara online ada pertanyaan ya silakan uh video ceramahnya kemarin saya tonton kan dijelaskan mengenai konstruksi material. Konstruksi apa? Mental. Konstruksi material. Tapi itu uh, bapak menyebut ada konstruksi linguistik juga. Iya. Yeah. Ini tidak dijelaskan apa itu konstruksi linguistik kalau saya tidak salah ya pak. Mm -hmm. Nah, uh, jadi saya mau tanya sebenarnya konstruksi linguistik itu apa? Oke okay, baik. Jadi, itu ada dua istilah yang dipakai. Uh... Sebentar ya. Oh, ada di... Baik, itu kan berangkat dari eh, komentar Roman Jacobson terhadap Saussure. Ya. Kata Jacobson itu bahwa ternyata konstruksi bahasa itu seperti konstruksi fisika. Jadi kita tidak mungkin memahami makna tertentu. Seperti tadi saya memahami kehidupan tanpa memahami konstruksi gunung sebagai material. Nah, konstruksi material itu muncul di dalam struktur permukaan bahasa. ya eh, Karena itu kemudian kita mengenai istilah konstruksi mental. Ini makna-makna di dalam konstruksi bahasa. Apa yang disebut dengan konstruksi linguistik, konsepnya lain lagi. Konstruksi linguistik bukan konstruksi struktur, bukan ya. Tapi konstruksi yang, yang darinya kita menganggap bahwa itu menjadi ada. Contoh begini. Apakah Tuhan itu ada? Kita mengatakan ada karena kita belajar. Ada. Iya, karena kita belajar. Belajar dari apa? Dari agama, dari kebudayaan, dari seni, dari ilmu, dari apapun. Berarti Tuhan itu, Tuhan itu bukan berada karena... Dia punya eksistensi, tapi karena dia dikonstruksi oleh bahasa. ya, Baik bahasa agama, bahasa lain bahasa apapun yang mengatakan keberadaannya. Kalau sejauh ini kamu belajar tentang dari orang-orang, dari lembaga-lembaga, dari buku-buku yang ateis, kamu akan dikatakan bahwa konstruksi-konstruksi yang demikian itu salah, dan sebenarnya Tuhan tidak pernah ada dan dibuat ada saja oleh bahasa. Maka kamu akan membangun ketidakadaan Tuhan. Itulah konstruksi linguistik. Konstruksi linguistik contoh yang lain apa perempuan dan laki-laki sebagai gender itu benar-benar produk dari konstruksi linguistik menurut orang-orang gender kajian gender karena perempuan itu bukan karena punya vagina dan laki-laki bukan karena punya penis tetapi perempuan itu diperempuankan karena paginanya. laki-laki dilaki-lakikan oleh oleh penisnya nah konstruksi linguistik datang dari kebudayaan kamu nia tidak boleh main mobil-mobilan karena kamu uh, perempuan, ya, nah kamu harus bermain boneka bonekaan, kamu bermain masak masakan, jadi bahasa yang kamu dengar itu mengkonstruksi kamu menjadi perempuan. Arif kamu nggak boleh main boneka bonekaan, nggak boleh main dandan dandanan, -dandan. nggak boleh main masak masakan, kamu laki laki, nih main mobil mobilan, nih main ketapel, nih main senapan, tembak tembakan jadi Arif kemudian di, dikonstruksi oleh bahasa orang tuanya, oleh masyarakat dalam hal ini untuk menjadi laki laki. Dengan demikian definisi laki-laki dan definisi perempuan itu adalah konstruksi linguistik bukan konstruksi biologis lagi karena biologi tidak pernah tidak pernah uh, apa mengkonstruksi gitu ya. Biologi itu kan kenyataan yang paling paling dasar dalam hal ini ya. Bahwa secara fisik ada penis, secara fisik ada vagina. Selesai. Tapi kemudian Pak sekarang kok ada 17 kelamin? Ya, kalau dibuat daftar Dibuat daftar apa namanya, spektrum dari laki-laki yang paling laki-laki sampai yang paling perempuan ternyata ada laki-laki yang agak perempuan, laki-laki yang justru lebih perempuan, dan laki-laki yang lebih lembut lagi dari itu. Ya, sebaliknya, juga perempuan ada yang sangat perempuan, tapi ada perempuan yang sangat maco, ya, dan seterusnya. Sehingga ada istilah feminin, maskulin. Feminin maskulin akhirnya menjadi bebas dari pengertian kelamin lagi karena perempuan bisa sangat maskulin, laki-laki juga bisa sangat feminin, dia. Ya. Nah, eh, tapi, tapi semua itu dalam teori konstruksi linguistik merupakan kinerja bahasa, bukan kinerja uh, biologi. Karena kalau kita masuk ke dalam sejarah biologi dasar, paling tidak anda pernah belajar uh, apa namanya evolusi. Ya kita tidak akan mengenal teori konstruksi bahasa. Ya. Meskipun evolusi sendiri merupakan konstruksi. Ya. Maksud saya kita abaikan dulu teori tadi soal konstruksi gender misalnya. Kita ingat lagi dalam teori evolusi paling tidak anda pernah mengenal bumi ini bersifat awalnya e, dataran yang keras itu ya dataran yang keras ya. kemudian e, e, e, itu adalah sebuah masa prokariot ya kemudian kemudian masuk nanti pada fase e, kehidupan yang bersel banyak kehidupan di darat ya kemudian kemudian lahirlah e, masa pembentukan lapisan-lapisan fosil itu jauh peradaban itu sebelum manusia ada gitu ya jadi kalau saya memakai teori evolusi saya tidak bisa terima bahwa Adam itu manusia yang tiba-tiba dikirim dari surga itu mesti ia ada dalam dalam struktur evolusi gitu. ya kan bumi ini kurang lebih 4, miliar tahun umurnya gitu e, jadi ini adalah sebuah proses yang sangat panjang dalam teori evolusi kok pak tahu umurnya segitu para ilmuwan ya kan bisa mengukur radioaktifnya radioaktif material-material di bumi ini cara sederhana begini, kan ada, kembali ke teori gunung ya, kan ada ada para peneliti yang menemukan ada pasir, ada batuan pasir di di Australia, jauh sekali, yang di benua Australia ini tidak pernah ada batuan pasir ini. Ini pasir apa? nggak ada di daerah kita. Berdasarkan data yang mereka temukan, ternyata ini dari Indonesia gitu. Oh ternyata ini adalah sebuah ledakan, di abad ke-13 Jadi pada tahun 1200 sekian Pernah ada ledakan uh, Letusan uh, apa gunung yang sangat keras Dan lebih keras dari Dari gunung-gunung uh, Setelahnya yang biasa kita Yang populer misalnya Krakatau Pernah meledak 1883 dengan sangat kerasnya Sampai ke Batavia Ternyata ada yang lebih keras lagi gitu. Ya ini gunung saya lupa namanya Tiba-tiba lupa itu ada di N NTT ya eh, NTT atau NTB Silahkan anda cek nanti Ya, tapi ini menunjukkan bahwa kemudian orang bisa mengukur uh, umur letusan, mengukur usia bumi itu dari pasir-pasir itu bisa diukur. Ya, karena ini ini jelas di, dikembangkan dari teori-teori uh, pengujian pengujian radioaktif dari demikian banyak sel. Uh, ya, saya misalnya pernah bertanya ya kepada uh, seorang ustadz. Apakah di surga nanti saya bernapas dengan oksigen atau bukan oksigen? Ya, terus jawabannya tidak ada di Quran, jawaban tidak ada di Hadis. bagaimana oh, logika bekerja ya? Agama tidak bisa melayani saya sebagai seorang ilmuwan eh, yang yang suka dengan il penjelasan ilmiah. Lalu jawabannya ya tidak ada gitu ya. ya. Itu hanya Allah yang tahu. Lah gimana itu ya? <laughs> Kalau agama tidak sanggup jawab itu. Lalu saya jawab, bener soalnya bukankah Adam diturunkan ke bumi gitu, berarti dan bisa bernapas di bumi, berarti di surga juga bernapas dengan dengan oksigen yang sama, kira-kira gitu ya, saya bersandar. Uh, tapi, tapi apakah oksigen iya, itu pak. oksigen itu kenyataan alami atau kenyataan konstruksi linguistik? Kalau kamu mendengar kata oksigen itu linguistik atau dia dia benar adanya? Benar adanya Pak, walaupun tidak terlihat. <laughs> bukan maksudnya. Uh, Contoh begini, kamu bayangkan, apa ketika bumi diciptakan langsung ada oksigen? Hah? <laughs> Nggak mungkin, kan kan pelaku apa orang makhluk-makhluk yang hidup di bumi ini kan bukan manusia pertama kali, tapi makhluk-makhluk yang anaerob yang tidak membutuhkan oksigen kan? Ya, iya Pak. Iya, uh. berarti awal mula berarti oksigen tidak langsung hadir. Kapan oksigen itu hadir? pada fase yang mana oksigen itu mulai hadir yakni pada fase ketika ganggang-ganggang -gang, gang -gang biru gitu kan mengoksidasi batuan yang mengandung unsur ferum, mengandung unsur besi. Nah, oksidasi inilah yang kemudian menghasilkan oksigen. Karena ditemukan sampai sekarang tentu oksigen keluar dari lautan, dari danau-danau yang mengandung ganggang -gang biru dan yang mengoksidasi mengoksidasi unsur besi. Nah, kapan ganggang -gang biru ini ada? Apakah sejak bumi diciptakan? Tidak. Karena dalam ayat quran juga jalan, diterangkan oleh Allah sendiri ya bahwa pada mulanya semesta ini adalah benda padat yang yang dibagi dua gitu. itu ada dalam surat Azumar. Az ya. e, jadi benda padat benda itu berarti keras kan berarti seperti besi gitu seperti batuan yang keras sekali nah, kapan cairan itu datang itu perlu tahunan yang sangat gila ya ribuan tahun kemudian nah manusia dari mana sih lahirnya benarkah dari surga atau ia merupakan bagian dari unsur evolusi dari prokariot kemudian jadi eukariot menjadi sel yang lapis banyak. Apakah kita pada mulanya arif ini? Siapa Rohma lulu? Apakah sebangsa dengan jamur-jamuran? <laughs> sebangsa dengan lumut-lumutan, sebangsa dengan ganggang -gang yang kemudian berevolusi menjadi kodok, kodok berevolusi menjadi tikus, tikus menjadi dan seterusnya. Ya, saya secara ilmiah menganggap bahwa konstruksi yang benar adalah konstruksi konstruksi eh, apa namanya? Konstruksi evolusi. Ini ini ini konstitusi linguistik, loh. Jangan salah ya, evolusi itu linguistik banget dalam arti bahwa kita mengenal dunia karena bahasa-bahasa ilmiah yang menerangkan hal itu. Bukankah Quran itu adalah bahasa? Bukankah Injil itu bahasa? Bukankah kitab-kitab itu bahasa? Dan kita mengenal hidup ABCD ini: hidup atau mati, hidup roh-roh, uh, uh, hidup dan kematian, bahkan surga dan neraka itu dari bahasa semata. Gitu ya, kita. <laughs> tadi ada mengatakan pak kita tidak bisa melihat oksigen berarti oksigen itu kita adakan di atas bah kata oksigen itu sendiri <laughs> jadi saya menduga begini ketika di dalam perjanjian lama itu allah pergi ke, ke ke eden ke eden timur timur eden bukan eden timur timur eden jadi timur Sur, timur taman surga gitu ya lalu sadar bahwa <laughs> tuhan sadar ya. sadar bahwa adam itu kesepian gitu berbeda dari makhluk makhluk yang, yang Beri diberi pasangan maka tuhan pun berpikir Adam tidak bisa dibahagiakan oleh makhluk lain, dia mesti diberi pasangan. Kan sudah diberi burung-burung, kan burung-burung ciptakan lebih dulu daripada manusia. Oh, Adam harus di, dibuat diberi makhluk yang sepadan dengannya. Lalu ditidurkanlah Adam itu dan diambilah tulang rusuknya. Dengan kalimat pun banyak pun dalam dalam Islam gitu. Lalu jadilah rusuk itu menjadi perempuan. Saya menduga bahwa proses ini panjang sekali ribuan tahun itu dari rusuk menjadi menjadi jadi, jadi, jadi perempuan ini, tidak ping langsung ada gitu ya kun fayakun itu sebuah proses yang panjang itu ya bukan bukan ting dari kekosongan menjadi menjadi menjadi ada saya saya berpikir tidak adil ya kat kalau Tuhan memberikan penciptaan tanpa logika Tuhan tidak adil karena manusia diberi logika ya enggak kan tidak logis loh saya saya nggak mau beriman dengan tanpa logika gitu mesti ada logikanya apa bagaimana rusuk menjadi menjadi makhluk seperti Nia, seperti Hoirun, seperti Rohmah. Bagaimana bisa itu? Pasti ya, prosesnya panjang itu. Jadi tidurnya Adam ketika dicabut Hawa itu itu ribuan tahun kemudian gitu menjadi perempuan. Itu melalui tahapan-tahapan demikian yang panjang. Lalu kita mengatakan tidak ada yang tidak mungkin di tangan Tuhan. Betul, tapi Tuhan menciptakan kita dengan cara berpikir. Dan kalau memutuskan tari pikiran itu, Tuhan tidak adil dong buat kita. Gitu. Nah itu cara saya berpikir kan juga di atas di atas bangunan bahasa dan bahasa tuhan macam itu bahasa kita maksud saya ya kita juga berpikir dengan bahasa bahasa itu kan kita juga pernah belajar waktu sma misalnya melalui evolusi tengkorak waktu sma kan pernah melihat tuh tengkorak tengkorak dari bentuk yang seperti kacang polong <ket> ya tengkorak kan ada perubahannya tuh ah berarti berarti ada fase tengkorak pak arief itu bukan begini di zaman dulunya gitu Ya, bayangkan mundur ke belakang, seribu tahun yang lalu tengkorak manusia, terus mundur lagi ke belakang, sampai memang ditemukan bukti-bukti sejarah empiriknya, bahwa ada tengkorak yang sangat kecil sekali, dan itu seperti tengkorak manusia. Ya. Jadi jangan membayangkan evolusi itu, menyet dari manusia itu salah satu bagian kecil dari teori evolusi Darwin. Karena evolusi tidak, yang ngomong evolusi tidak hanya Darwin, loh, banyak sekali. Uh, Oke. Okay. Ini masalah konstruksi linguistik menjadi panjang ya jawabannya. Apalagi kita masuk ke sastra itu konstruksi konstruksi banget kalau sastra. Gitu. Banyak orang masih mengatakan sastra itu benar bagaimana itu sastra benar di mana sastra bisa dikatakan benar. Sain aja konstruksi linguistik. Kita saja konstruksi linguistik. Kenapa sastra dikatakan benar? Masih ada loh mahasiswa mengatakan ini adalah pengalaman pengarangnya yang otentik. Rublok apa? Pengalaman otentik yang mana? Tidak ada pengalaman otentik semua adalah konstruksi bahasa. Itu dalam teori konstruksi linguistik. Makin berkembang kita dalam bahasa, misalnya gini. Uh, saya SMP atau SMP gitu ya, mulai belajar virus itu virus itu apa gitu. Uh, apa namanya? Uh, apa sih yang disebut dengan ekskresi? Uh, itu saya baca waktu SMP. Karena senang saing dia. Ya. Jadi... Jadi tiba-tiba karena saya punya pengertian tentang tentang uh, oksidasi misalnya oksidasi logam. Lalu saya membaca dunia dengan konstruksi linguistik itu gitu. Berarti ya. Tadi siapa yang bertanya? Tentang konstruksi konstruksi linguistik. Iya, Pak. Ya. Siapa? Anissa. Anisa ya? iya. Iya, Pak. Iya. Kalau kamu pernah belajar tentang nilai ekonomis jualan jilbab secara online, maka kamu akan memandang jilbab siapapun yang dipakai dengan konstruksi, konstruksi pengetahuan tentang nilai bisnis, nilai ekonomis jualan jilbab tersebut. Kira-kira gitu. juga sama. gitu. mana kamu pilih, memiliki begitu kayanya pengetahuan, sehingga kamu melihat dunia bersama pengetahuan, atau kamu, meng, kamu tidak mau dengan semua itu sehingga melihat dunia secara naif? Anissa, Pengetahuan, Pak. Ya, pengetahuan. Tapi kemudian kita mengatakan bahwa pengetahuan itu berdiri di atas bangunan linguistik, berisi di atas bangunan bahasa. Jadi, makin banyak yang kita tahu, sebenarnya makin banyak kenyataannya, makin banyak bahasa kita saja, bukan makin banyaknya kebenaran. Iya, <tuh> enggak, <tuh> <tuh> bukan makin benarnya kita yang ada, makin bertambahnya kebenaran. Dan ada bermacam-macam kebenaran, kebenaran agama, kebenaran biologi, kebenaran fisika, kebenaran matematik, kebenaran filsafat, kebenaran sastra, kebenaran linguistik. Yang mana yang benar? Nah, semua Pak. <laughs> ya, kalau semuanya benar, kamu sudah ateis loh. Kalau <laughs> semua, waduh ateis. kan ateis itu berarti, berarti menolak monoteisme. Kan kalau monoteisme tidak yang benar cuma satu gitu. Tidak ada kebenaran lain, makanya kalimatnya la tidak ada ilah lain, berarti tidak ada kebenaran lain Kalau kamu menganggap penjelasan Pak Arief, penjelasan vulkanologi tentang gunung benar Penjelasan fisika, penjelasan Einstein tentang ruang waktu benar, penjelasan benda jatuh dari Newton itu benar Kamu sudah ateis, <laughs> paling tidak politeis, ya. menganggap semua benar ya. tidaklah lah, yang mengatakan tidak ada yang benar kecuali Allah gitu Lalu kamu lari, kalau tidak ada yang benar kecuali Allah, berarti cuma kitab yang benar. Persoalannya, kitab itu bahasa juga, loh, paradoksnya. Enggak, <laughs> iya, nggak sama. Lo, kalau Quran itu bahasa sama dengan fisika, sama-sama bahasa. Enggak, Rohmah kamu menangkap itu tidak Ini pentingnya belajar filsafat linguistik, bisa gila. <laughs> atau Abdal akan mengatakan semuanya bahasa Pak kecuali bahasa Quran yang paling benar ya tapi bagaimana kamu mengatakan bisa mengatakan bahasa Quran paling benar kamu aja nggak ngerti Quran? Kita <gifat> Pak Hari tuh ngerti Quran dari dari Adi, Adi Hidayat misalnya dari, dari Ustadz Abdul Somad ya toh? jadi bukan dari saya gitu. dan Adi Hidayat Abdul Somad juga membaca Quran baca hadis sebagai kenyataan bahasawi memakai perangkat perangkat bahasa apa jaminan bahwa mereka benar <laughs> ya, tidak bisa kan? Kalau saya sebagai ahli vulkanologi, Membaca Quran, lalu saya bilang bahwa saya punya pengetahuan tentang tentang e, kapan ratusan gunung Krakatau berdasarkan ayat Quran dan kanondongan saya sebagai orang vulkanologi, apakah Anda percaya saya juga? Enggak, itu konstruksi linguistik loh, kenyataannya beberapa prediksi Bah Marijan tentang gunung berapi juga dulu benar. Gitu. <laughs> Ini pusing gitu ya? Pusing. Ya. Ada pertanyaan lain? Ini fungsi belajar filsafat. Kenapa filsafat? Katanya, katanya belajar menjadi arif itu maksudnya, maksudnya kita sadar bisa tersenyum, bisa tertawa gitu ya. Bisa, bisa, bisa begini. Selama ini kita ngapain hidup? <laughs> itu membuat senang ya, membuat bahagia. Artinya tegang, susah, sedih, eh, semuanya bisa bertanyakan ulang. Gitu. Ya, dia eh, ya sama begini. Apakah letusan kembali letusan gunung ya? Ini aneh-aneh Pak ngomong letusan gunung terus. Apakah letusan gunung itu berbahaya atau tidak? Berbahaya Pak. Karena karena uh, abunya warnanya semuanya bisa melukai manusia, merusak hidup, merusak juga. Ya nah, itu lihat ya konstruksi linguistik Anissa semacam itu dari pengetahuan yang tanpa pengetahuan tentang tentang letusan gunung ya. Sekarang saya ubah lihat dia akan mengubah maknanya. Kalau gunung tidak meletus, kita tidak punya unsur hara. Tidak, tidak ada perkebunan yang subur. Kita tidak punya batuan-batuan yang terbagi rata di bumi ini. Dari manakah batu-batu fondasi bisa diambil? <tidak> kita tidak punya ceruk-ceruk alam yang betapa dasarnya ya selalu bisa diubah oleh ledakan demi ledakan. Kita tidak punya geowisata, kita tidak punya perubahan iklim, kita tidak punya perubahan... Perubahan apa? Kita sudah ambruk dari dulu, kau tanpa ada. Kalau kita tidak punya gempa dan letusan gunung. Kita sudah ambluk dari dulu ya. Kalau gini, kalau kulit anisa itu tidak melakukan letusan setiap hari, itu kan di kulit dan ada letusan sel, letusan apa jaringan kulit dan lain-lain, maka sudah mati dari dulu. Gitu buktinya apa? Orang mati tidak lagi melakukan letusan-letusan, ada nggak orang mati berjerawat? enggak, yang berjerawat itu berarti orang yang masih hidup dan jerawatnya dibuang gitu. saya <laughs> gunung bumi ini juga sama gitu ya, berjerawat kemudian jerawatnya harus keluar. Ya. kalau tidak keluar dan jerawatnya meledak di dalam jantung gimana? ya kalau gunung itu meledak di dalam perut bumi sendiri, ya bumi sudah berantakan dari dulu. Loh. rahmat Allah mengatakan mengatakan lain gitu ini ada gas berbahaya di dalam bumi yang kamu pijak, maka aku keluarkan kata Kau tidak keluarkan dan dia meledak di dalam bumi, sudah seperti rengginang gitu yang berantakan, <laughs> pecah di dalam. Untungnya dikeluarkan seperti bisul, seperti jerawat, jadi, jadi uh, tidak ada lagi yang menakutkan. Jangan jauh-jauh ya, Anissa. Kamu, saya tanya misalnya, apakah kereta berbahaya? berbahaya Pak kalau kamu berjalan di di, di, di, di, di kereta gitu ya <tuk> atau <menjalan. tuk> gini, apakah uh, bagi Abdul itu uh, Honda Beat itu berbahaya? Ya tidak Pak, padahal itu bahayanya banyak loh. Ini ternyata bahaya dan tidak ditentukan oleh konstruksi linguistik. Kalau orang mengatakan kalau kalau kamu pembalap, kalau Abdul pembalap atau pembalap motor ya Gak ada bahayanya sama sekali Honda Beat itu ya, <tuh> itu motor yang cetekan saja, gitu Tapi <tuh> kalau kamu tidak pernah memakai motor sama sekali seperti Pak Herwan FR yang tidak pernah bisa naik motor sampai sekarang ya Jadi dosen kalian tuh Pak Herwan tuh tidak pernah bisa memak mengendarai motor apalagi mobil, dia akan menganggap bahwa dua benda ini berbahaya gitu berapa banyak orang tua kita di kampung yang eh Anissa eh sama kamu jangan naik motor bahaya ya karena dia tidak tahu tidak punya pengetahuan tentang motor ini ya kalau Anissa adalah dokter vulkanologi maka dengan senang hati tiap hari berkunjung ke kaldera kalderanya itu tuh apa namanya Krakato bolak balik ke Krakatau panas panasan kata orang tuanya eh, nanti meledak lo gunungnya lah kata Anissa ya, saya tahu kapan akan meledak kapan tidak semua ada pengukurannya Gila kan, gitu ya? Para peneliti gunung Merapi itu bisa bolak-balik ke Gunung Merapi dengan perangkat-perangkat tertentu. Dia mereka bisa mengukur pH air, bisa mengukur benjolan yang berubah, bisa mengukur apa saja, dan bisa memprediksi kapan akan meledak. Gitu, dia tidak bahaya sama sekali. <guckles> ledakan itu bahkan ada fungsinya, bahkan ada kasih sayang Tuhan terhadap semesta. ini nah, kemudian sekarang Anissa berubah. Oh iya juga ya, iya, bahaya tuh kalau tidak tahu. Kamu udah, kamu tinggal di gunung. Tidak pernah tahu ada berita peringatan dari para doktornya para ahli gunung itu. Akan meledak besok loh, gitu. Nessa diam aja. Tidak tahu. Tiba-tiba <tion> meletuslah. Ketika kamu tidur, ya iyalah kamu terkurung batuan dan meletus gembelnya, gitu. Ya, jadi, kamu katakan bahwa gunung berbahaya. Tidaklah tidak berbahaya. Semua ada fungsinya. Tanpa gempa, kulit bumi tidak akan melakukan evolusi. Tidak akan melakukan peremajaan ulang gitu. uh, Ya, jadi... Kalau tidak letusan gunung maka bumi tidak harus hancur dari sejak zaman dahulu kala di Indonesia saja ada 129 gunung berapi aktif lo gila gak? <guluh> kalau masing-masing tidak meledak Indonesia sudah hancur lah bahkan di pulau terluar Indonesia apa yang paling jauh yang sekarang jadi milik Australia Nia apa pulau apa itu ada pulau Indonesia yang sekarang jadi milik Australia Siapa yang tahu Kan itu persis di selatannya Jawa Barat pulau-nya. tapi kok punya Australia? Ya, Christmas Island ya, Pulau Natal itu Christmas Island nama Inggrisnya, nama Australia-nya. Kita menyebutnya Pulau Natal. Itu kan punya Australia. Di pulau kecil itu saja ada gunung loh. <guruh> ya, di Christmas Island ada gunung. Betapa banyaknya gunung di Indonesia, apalagi kalau kita menghitung jumlah gunung di dunia ini. Ternyata semua punya fungsi untuk untuk me, me, me, me, apa? Ya? Menunda kiamat ya, sebenarnya gitu. Kalau gunung tidak meledak, kiamat lah semuanya. Karena gunung meledak bersamaan, ya. gila ya. Apa, apa kiamat juga konsesi linguistik? Ya, betul ya, kiamat konsesi linguistik. Misalnya yang barusan Anda dengar, kiamat terjadi, gunung-gunung berterbangan, ber, menghembus, apa, meledak bersamaan, ya, itu pertama-tama konstitusi linguistik. Bahwa kemudian kita membenarkannya sebenarnya karena kita meyakini hal itu. Disebutnya iman, ya. I iman itu adalah keyakinan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak sudah 9.30 Mungkin anda semua mau e, bergerak seperti lapak, <laughs> seperti lahar Kalau lahar itu dari sinar sari ke, ke Ciwaru harusnya, kan sinar sari lebih tinggi Kalau anda bergerak dari bawah ke atas, anda seperti CO2 yang meracuni gunung itu ya. Kalau kamu datang dengan motor berduyun-duyun gitu ya, ke sana Kalian membawa CO2 meracuni gunung <laughs> Apakah CO2 beracun? Ya, beracun kalau melebihi 4% kandungan Sejauh ini kenapa-kenapa kita tidak me, tidak sampai ke situ ya Kelebihan lagi CO2 apa? Dia gas yang berat ya dia tidak, dia tidak pernah mengapung sangat lebih tinggi dari tubuh Anda gitu Kalau kamu diciptakan merayap seperti kadal Banyak yang mati dengan cepat manusia itu Karena CO2 itu ada di bawah Ya kamu punya, punya bebek, punya ayam, punya apa. Mati mendadak, Pak. Banyak yang mati. Terus itu kata orang kampung karena Tetelo, Pak. Nah, Tetelo itu bahasa, konstrui bahasa. Ketika orang-orang kampung mengat, tidak tahu itu apa sebabnya, mengatakan ada, ada roh yang lewat disebut Tetelo, ya, yang meracuni kawasan ternak itu. Lalu orang-orang bilang itu virus. Nanti kalau penjelasan polokanologi, bukan. Itu karena CO2 yang keluar dari bumi. Kan hewan-hewan rendah lah yang kan kena pertama kali. Manusia kenapa? Kenapa lebih aman, tubuhnya lebih tinggi. Di situ juga ada rahmat Tuhan terhadap kita semua. Baik, sekian dulu yang saya sampaikan mudah-mudahan bermakna. Ya. Kuliah filsafat apapun, termasuk filsafat linguistik tentu berbeda dari kuliah ilmu secara umum. Yang membawa kita pada suatu kebebasan berpikir, pada kebebasan eh, apa, mencari makna ulang. Dan semua itu tentu untuk meningkatkan derajat hidup kita selaku manusia yang membedakan kita dengan batuan, Mempindahkan kita dengan fosil dan lumut-lumutan gitu ya. Demikian yang saya sampaikan. Semoga semuanya sehat. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.